Cara Buat Obat Kuat Bawang Putih dan Madu Ereksi lemah adalah momok bagi para pria segala umur. Pasalnya, penyakit tersebut mengintai semua pria. Dalam kehidupan sehari-hari, siapkan dua bahan yang sering Anda jumpai, bawang putih dan madu di sekitar Anda. Tak disangka, keduanya memiliki khasiat bagi kebugaran pria, khususnya untuk vitalitas alat reproduksi pria. Bahan tersebut mudah didapat dengan harga yang terjangkau. Menyiapkan bahan obat kuat untuk penderita ereksi lemah atau impoten, atau yang sering disebut lemah syahwat, harus mengetahui cara mengobatinya. Anda cukup menyiapkan beberapa bahan berikut ini: beberapa siung bawang putih secukupnya dan madu asli. Untuk tindakan selanjutnya tergantung ingin diapakan kedua jenis bahan tersebut Ada yang untuk diseduh atau ditempelkan pada alat vital pria Jika diseduh cukup siapkan rebusan air yang mendidih Dan jika ingin ditempelkan pada alat vital dapat dihaluskan terlebih dahulu Bisa menggunakan blender atau cobek Dalam menyiapkan bahan Pastikan bahan-bahan sudah dibersihkan agar aman jika ingin dikonsumsi. Proses pembuatan obat kuat alami. Haluskan bawang putih, kemudian campur dengan madu. Kemudian dapat Anda minum langsung. Bisa juga untuk ditempelkan selama 10 menit saja. Jika ditempel, perhatikan jumlah bawang, karena bawang dapat membuat kulit panas. Bisa juga dengan cara bawang putih diiris kecil, campurkan dengan madu dan air, kemudian seduh. Manfaat bawang putih dan madu Bawang putih dapat mengobati lambung, mendetoksifikasi racun dalam tubuh, dan dapat meningkatkan stamina serta vitalitas pada pria. Oleh karena itu, bawang putih sering disebut dengan bahan yang memiliki banyak manfaatnya. Selain itu, mudah dalam pengolahannya. Bisa dengan direbus, dihaluskan, atau dikonsumsi langsung. Madu berasal dari hewan lebah yang mempunyai banyak manfaat baik. Selain dapat membantu meningkatkan vitalitas organ reproduksi pada pria, juga sebagai sumber obat tradisional bagi penyakit diabetes dan lain-lain. Jadi, untuk pembuatan obat kuat pria,